Oh my god, capai guys The, the oh, enemy stalker. is banning Mana Dri? Kau bukan yang dulu lagi There's the proof that I'm still alive Your team is banning Saus saus saus saus. Coklat biar semangat. Oh, lu suka minum coklat kah? Milo, suka gue. Hmm. Felix, thank you. coklat, coklat. Adi Pranata, thank you. The enemy is Pan tenger... <tuk> Ah. Larsen moment teng anjing, Tadi menang atau kalah sih? Salah! Salah! Jisuncin, mania! woi Larsen mau main tengah Wih, siapa tuh? Aku Oh, Kak Eko. Aku mau Angela ya, Angela. Enggak, enggak, enggak, enggak, boleh. Jangan, jangan, Bior, jangan. aku apa, Hah, aku mau Angela, Enggak, pokoknya enggak. Jangan. Aduh, farsia-farsia jangan-jangan gua buru game pertama, Bro. Gua males banget. Aku eh. pakai oh um... iya, eh, eh, support first pick tapi ini. Enggak apa-apa. Oh, kan waktu itu Cyclops first pick kata Kak Or Yang berlalu biarlah berlalu. Oh. Yang sekarang mari kita mainkan Oh iya ya. Cyclops mungkin udah enggak udah enggak meta, guys. Iya sih. Bukan masalah Cyclops atau apa. maksudnya Cyclops kak kak Pior. maksudnya gini uh -huh. Kak Pure. Ya. Sebelumnya aku minimal izin Walpa izin oh. mau mainin batin dulu nih ya. Oh, kenapa kalau Angela Angela tuh masih masuk akal di saat dia first pick atau second pick. Tetapi oh, oh. jika Anda ngepick Cyclops di first pick. Huh? What the fuck? Oh. It's not good for oh. us. Oh, berarti oh, Cyclops boleh kalau second pick boleh. Iya, boleh. Enggak. Oh. Intinya Cyclops udah enggak usah pick Cyclops. Udah, udah, Oh, ah, Aku udah, Aku usah suka sih Cyclops. pick. Ini aku ada gelang gambar Cyclops kaora. Lihat, Wah itu pengik pengikutnya dajal, ini Jangan kita beli... itu dibodoh-bodohin sama Cyclops. Ingat, jangan Oh iya? itu. Lucu. Ya. <laughs> lucu loh padahal, apa? menurut aku Cyclops lucu ya kan? Oh ya sih, mungkin gak bisa. Beda-beda guys, beda. Oh, berarti support menurut Kak orang support yang paling, apa ya? Kayak paling berguna. Yang mungkin aku bisa pakai. Apa ya kak? Parsial, parsial boleh, Oh. boleh. Angela Angela Kalo kita Angela ya? Anjas. Anjas. Perlayer berkata kasar. Aku nggak berkata kasar. Salam game. Sumpah ini apa? Ya. Entar ya. guys, makan guys, lapar guys. Makanan gue tadi gue makan udah hilang, cuy. Oh iya. <laughs> Ayo invite invite. invite ya, udah udah lawannya gampang seperti biasa, yuk. Iya, ya. Karena aku paling rendah. Eh harusnya Vegeta yang invite Vegeta. <laughs> ya kan? dia kan legend <laughs> legend aku mitik, <mythic>. anjing <laughs> yang ya, sama ciklop digoreng ciklop apa gimana nih anjing yang optimal yang legend <laughs> <laughs> legend, aku mitik dong musik tiga aduh, ya udah gak apa aku bikin room gak apa <laughs> Hei leng leng perutang Lucu juga ya Kenapa Asal agak gitu kasihan lo... koler Kasian dia Enggak deh bercanda Kenapa, lu gua? Kenapa harus memanggil Kena... namanya koler Kenapa oh. lu kasihanin gua? Koler, soalnya kan eh, kok koler Ada ini, ada ingin, ada ingin <Giles> Ingin? You want play? Eh ya, kita udah prank, berlima you you know, Kita udah berlima ingin ingin, ingin dimana ingin ingin ditambah pior sama dengan dua ingin ditambah pior sama dengan hancur <laughs> oh. <laughs> ingin lo lucu ya ingin ya Paling sama mental gak aman cok ada ingin sembunyi kasihan, Udah. kasihan di Drian cok aku pakai ini menung. aja mainnya Drian sudah nunduk cok kasihan Drian Kak Ora, guys, yes. tuh aku ya, ini tuh 61 persen, 28 match. Cuman ini pake Angela aja gak sih? Jangan di-ban ya. Nah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Jangan Kak deh aku bisa carry pake Angela. Kak demi apa? Demi apa? Sih? Demi apapun ya? ya? it <tuk> <tuk> is better to be Kak Ora, band ini aja, Pak Wito. Ya, <tuk> aku mau beli itu, ini Matilda aja <tuk> nih. Apa, ya, aduh bukan gitu Ora ben aja Matilda itu susah oleh Matilda. tidak i jangan aku mau pakai. aku pakai saikom lagi lah. ah gitu dong. ting. Cyclops anjing banget co, sumpah dari saya bangsa Hero nya yang ini Kak, aduh ironnya nya Cyclops yeah. Iya <coughs> Aku beli jangan, ini, jangan, jangan. Charm Cyclops, Charm Cyclops Baru beli Lalu ini Jangan usah, jangan Cyclops, Cyclops itu benar-benar jelek banget ironnya. Cyclops dan Dreamcatcher Please, aku beli Lucu kan? Oh no Lucu loh. Baju itu mulu gak mau aku lempar, kalau ini baru Lah Bejita request Angela oh, loh, orang. jangan ya Sontar gua udah keluar guys, kan. anjing lah oh enggak enak, cok! turut tuturut, turut turut turut tuturut, tuturut, tuturut, turut tuturut, tuturut, tuturut, tuturut, tuturut, tuturut, tuturut, tuturut, tuturut, ada Farsia. tuturut, ada farsia. Ya, ya, ya. eh, main iya, tuturut, tuturut, Oh banyak, banyak, banyak. Eh, jangan, sih. <laughs> pakai aku masuk. Aku masuk ke ya. Kakak, pure, selain slot, ya. Aku yang jelas ya. Kali suki langana, tidak sunnah. <laughs> Sugi langana, <laughs> ya. Kali aku pakai selain sih sih sih. lucu kali, ya. Uh... <tik> Tuh, tuh, tuh, tuh. lucu <tuk> <tuk> kali <tuk> ya. Iya aku pakai lancelot. Udah auto-loose, ya kan? Nggak, eh kaviar tuh harus coba dulu, ingat. Aku udah pernah Semua coba. itu harus dicoba dulu. <tuk> aku udah Fior coba cinta, kak, out itu. Buy one. Lutah anjing natan juga ini. Nggak tahu nih mau main apa Bah, maksudnya kak kaviar itu. Aku pakai lancelot ya aku pakai angela Enggak, Nggak mau. lu pakai lancelot aja mending nah kalau mau kak ora tuker sama Drian pakai cyber Drian dia tamu saja mending gitu, gitu, Drian. kok kak ora main Angela jangan aku aja kan harus carry the game nah tuh mau gak tuh tadi kan kak ora pakai lapu-lapu aku tadi udah lapu aku udah bosan tuh kan nah ya udah Gak-gak, jangan. Aku. Jangan! Aku boleh enggak suap sama Angela? Enggak. Aku nggak bisa pakai light slot, Kak. Sorry ya. To refuse. Suap. Tidak. Astaga dia maksa, guys. Siapa suruh pilih light slot? Ini orang ya. Duta Retri Anjas. Eh, Kak orang pakai hyper.